Halo semuanya, aku Rian, baik lagi channel aku Hari minggu waktunya ngebahas video-video creepy dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So nggak salah lama, lama kita langsung mulai aja videonya Akibat bergaulang kita mulai video hari ini dengan ngebahas video yang viral-viral belakangan ini, guys. Video yang pertama ini gue dikirimin sama Suci Putri. Assalamualaikum, Kak. Coba jelasin yang ini dong, Kak. Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Jadi ada dua cewek yang bikin video TikTok di kamar. Terus, tiba-tiba di tengah-tengah video, pas cewek yang baju ungu ini noleh, di belakangnya tuh ada penampakan kepala, tapi nggak sampai kelihatan mukanya. Terus jadi heboh karena banyak yang ngira kepala yang tadi itu adalah sesosok penampakan. Ah elah, itu mah temennya ya kan? Kayaknya sih situasinya kayak lagi rame-rame di kamar gitu, jadi ada yang iseng bikin TikTok. Mungkin cewek yang ada di belakangnya itu lagi sibuk main HP atau apa, yang mungkin diajakin main TikTok terus dia nggak mau. Jadi dia sengaja ngumpet di belakang temennya. Jadi menurut gue ini fix kayaknya bukan penampakan ya Tapi jujur pas lihat video yang tadi gua tuh malah salfok maksud video ini tuh apa gitu ya Soalnya tulisannya tuh cuma akibat pergaulan Terus ada dua cewek Nah salah satu ceweknya tuh ada yang gendong bayi Mungkin kalau kalian ada yang ngerti Coba deh tulis di bawah Video yang kedua ini gua dikirimin sama bunga Chelsea Amanda So langsung aja kita tonton dulu videonya. Jadi di video yang tadi itu ada dua orang yang boncengan naik motor di jalan yang sepi. Terus tiba-tiba di depannya tuh kayak ada penampakan yang awalnya kayak nari-nari gitu guys. Nah gak lama kemudian sosok itu malah lari mendekat ke arah motor ini. Dari video yang tadi. Satu hal yang pasti ya guys, yang tadi itu bukan setan. <SILENCIO> <SILENCIO> gua yakin banget kalau yang tadi itu orang men. Nah pertanyaannya, itu orang ngapain anjir? <SILENCIO> <SILENCIO> Lagian kalau gue denger-dengerin percakapannya, kayaknya ini bukan di Indonesia ya, karena gua sama sekali gak ngerti bahasanya tuh bahasa apa. Dan gua gak ngerti mereka tuh ngomong apa. Gua malah ngerasa kayaknya video ini bisa jadi dibuat, Supaya viral. Tapi gue ngerasa aneh karena kameranya tuh dari awal kayak udah siap aja buat ngerekam sosok yang tadi. Dan kenapa kok videonya itu justru dipotong pas sosok ini udah deket banget sama dua orang yang naik motor ini. Menurut gue itu aneh banget ya. Padahal yang nonton video ini semua kan pasti jadi penasaran. Kelanjutan video yang tadi itu gimana? Hmm. Oji. Okay. Video berikutnya gua dikirimin sama Pocil. Selamat sore Kak, aku dapat video kayak gini coba dicek barangkali cuma aku aja lihat ada yang aneh di video ini. Aku dapat video itu pas teman aku lagi di salah satu hotel di Tasik dan hotel itu emang hotel tua di Tasik. Oke, kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Si tembak. <laughs> oh, karena anak marah dia enggak mau nyetir dong. Mungkin di antara kalian banyak yang enggak kelihatan sama penampakan yang barusan. Karena penampakan sosoknya itu emang kecil banget dan kayak cepet gitu guys. Jadi di tengah-tengah video kalau kalian perhatiin di pojok kanan atas, disitu ada sesosok yang mirip kayak pocong yang tiba-tiba muncul di depan mobil ini. Kalau gue lihat dari cara ngerekamnya sih, kayaknya video ini direkam secara spontan ya. Dan bahkan mungkin orang yang ngerekam video ini juga nggak sadar kalau di videonya itu kerekam ada sosok pocong. Karena Doi itu kayak nggak sengaja gitu ke kameranya terus ketangkep sosok yang tadi. Kalau gue lihat sih sosoknya yang tadi tuh emang mirip banget ya sama penggambaran poci. Ya bisa jadi penampakan yang barusan itu adalah penampakan pocong yang real. Walaupun bisa juga sosok yang tadi itu cuman orang biasa yang kebetulan pakai hoodie yang berdiri di depan pintu masuk. Masuk akal kan? Di belakangmu. Next video berikutnya ini gue dikirimin sama Kim. Assalamualaikum Bang, ini ada video dari TikTok, tolong dibahas di YouTube ya. Kita tonton dulu videonya bareng-bareng. Eh, nanti. Hmm. Ini jadi videonya ini dari Jepang ya guys Kayak ada dua orang di video ini yang tinggal di sebuah apartemen Terus tiba-tiba di depan jendela dapurnya disitu kayak ada bayangan orang yang sedang berdiri Tapi pas jendelanya dibuka situ nggak ada siapa-siapa Terus, pas kameranya dipending balik ke cewek itu, disitu tiba-tiba ada penampakan sesosok bocah laki-laki yang berdiri di belakang cewek ini. Tapi sekali lagi, kayaknya dua orang ini sama sekali nggak sadar sama penampakan yang barusan, termasuk cowok yang pegang kamera ini. Dan pas kameranya dipending lagi, sosok yang tadi itu udah nggak ada. So, video yang barusan itu penampakannya cepet banget ya. Pastinya, video yang tadi itu udah ngelewatin proses editing. Karena kalian bisa lihat sendiri, muka dari orang yang ada di video ini itu di blur, guys. Dan gua udah sering banget lihat video-video penampakan Jepang kayak gini. Biasanya kalau yang mukanya di blur kayak gini, itu adalah salah satu cuplikan dari tayangan di televisi. Karena harus ngelewati standar pertelevisian Jepang gitu, guys. Dimana ada orang-orang yang identitasnya harus disamarkan. Entah kenapa gua ngerasa kayaknya sosok yang tadi itu juga editing. Gua ngerasa kayaknya waktu di planning kayak kurang ngeblend aja gitu sama environmentnya Mungkin karena dia kayak nggak gerak Terus kayak blurnya itu kurang nyatu sama ambience yang ada di sekitarnya Video kayak gini bisa banget buat di edit Tapi yang pasti yang edit video kayak gini bukan editor kacangan Karena kalau kalian lihat di pojok kanan atas Disitu kayak ada satu logo yang ditutupin gitu Gua juga nggak ngerti itu logo apa Tapi gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu penampakan yang real, fake, atau editan? Wajah-ujah Next video ini gue dikirimin sama Mustika Wulan Bang, bisa jelasin gak itu menurut Bang Rian hoax atau enggak? Lagi viral di TikTok Kalian tonton dulu videonya Jadi, kalau kalian fokus dan merhatiin ke bagian belakang hordeng di tengah-tengah video tiba-tiba muncul ada sebuah kepala berwajah pucat Dan pas kacanya dilap lagi, sosok itu udah ngilang Penampakannya itu cepet banget, kayak cuman sedetik Tapi gue ngerasa kayaknya gue pernah deh liat muka penampakan ini So kayaknya video yang tadi itu video editan deh Apalagi bikin video kayak tadi itu emang terdiri dari beberapa cuplikan video Beberapa potongan video yang digabung jadi satu guys Jadi kayak pas dia ngelap, itu videonya di cut jadi seolah perpindahan gambarnya itu kayak smooth banget. So, gue yakin banget kayaknya penampakan yang tadi itu editan deh. Oke okay guys, video yang terakhir ini gue dikirimin sama Aditya. Bang Rian bisa tolong jelaskan ini beneran atau settingan? Videonya aku dapat dari teman ponakan aku. Mereka lagi explore di salah satu sekolah malam hari. Langsung aja kalian tonton dulu videonya. Anjir, sumpah gak Kok bisa-bisanya gitu? Kepikiran bikin video pocong di SmackDown Mana coba kalian perhatiin ya Dia tuh bisa hafal banget sama gerakannya coba Sumpah gua lupa ya, nama SmackDownnya yang tadi itu apa Coba deh, kalau kalian ada yang tahu nama Smack yang tadi itu apa Komen di bawah guys Pas nonton video yang tadi, gua tuh cuman kepikiran Sama yang jadi poci yang tadi guys Jir, itu temennya udah disuruh dandan Kayak gitu malam-malam, cuman buat bikin Video kayak gini, terus sama temennya Di smackdown dong guys Asli itu kasihan banget sih yang jadi pocongnya Yang lebih kocaknya lagi Ada satu temennya yang tiba-tiba muncul Di tengah-tengah video, yang pura-pura Jadi wasit dong guys So, gak usah dijelasin lagi ya video yang tadi itu udah jelas 100%, 1000%, persen 100%, 100%, pasti fake Tapi lumayan lah ya, paling gak udah bisa bikin ngakak Oke okay guys, that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah ngirimin video-video yang tadi Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya